Pak, permisi. Saya mau mengambil dokumen proyek kemarin. Di mana ya? Nah, ini ditungguin dari kemarin. Itu loh, ada di lemari paling ujung. Maaf, Pak. Apakah itu foto Bapak? Oh iya, itu foto saya pada saat masuk SMP. Pada saat itu saya... Anak-anak, sebelum pulang, ibu disuruh menyampaikan bahwa ada lomba yang hadiahnya adalah beasiswa di SMA favorit yang kalian inginkan. Untuk info lomba, bisa kalian lihat di Mading Sekolah ya ini kesempatanku aku harus ikut. Baik, pelajaran cukup sampai di sini dan hati-hati di jalan anak-anak. Baik bu. Lihat juga dong lanjut dong. Doa mikir-mikir-mikir. Wah ternyata Lomba Speech Contest. Wan, lihat deh. Apa bahasa Inggris? <laughs> Akmal mau ikut, kamu itu gak akan mampu. Di kelas aja gak kelihatan. Kamu seharusnya sadar diri. Au! Soket. Biar, biar aku buktiin kalau aku itu bisa. Anak pintar. Emang kalian sendiri bisa bahasa Inggris? Pasti musuhnya berat banget. Gimana aku bisa ikut? bahasa Inggris aja nggak bisa. Gimana caranya aku dapat beasiswa itu ya? Ikut lomba aja udah mutail banget. Tapi aku nggak mau orang tua aku terbebani. yo yo nya nyapoto li kok murung wae? enopo coba cerita sih inget jarene pak karno beri aku seribu orang tua niscayakan ku cabut semeru dari akarnya beri aku sepuluh pemuda miscayakan ku guncangkan dunia tadi ayo semangat tapi pak Le, kulon ini buatan sangat bahasa inggris pripon yang kulon derek lomba niki Eling Le, wong sukses iku ora teko secara instan nanging tekone teko usaha mudiwe Putri gotromangun bongso Kang is ini utamakan boso Indonesia Lestarikan boso daerah Kuasai boso asing Yuk, akmal kudu semangat Pak D mesti dukung Engga hmm, pun pak D Kula bade berusaha saksa gete kula tiba giliran akmal untuk bercerita di depan bare dewan juri dan seluruh audien yang hadir pada saat itu akmal yang telah berusaha keras mempersiapkan segalanya untuk lomba ini tiba-tiba ia mengalami grogi dan gugup mengingat ini adalah pertama kali ia mengikuti lomba sebelum memulai lomba ia sempat ingat perkataan teman-temannya yang sempat menjatuhkan dirinya Akmal mau ikut, kami itu gak akan mampu. Perkataan tersebut semakin membuat Akmal semakin gugup. Mau tidak mau, Akmal harus maju ke depan jika tidak ingin didiskualifikasi. Dengan kepasrahan dan rasa cemas, Akmal memberanikan diri dan mulai berbicara. Hello, my name is Akmal. I from SMP Harapan Bangsa. Uh. Sesaat setelah akmal berbicara Ia terdiam dan memejamkan kedua pola matanya Di dalam hati dia berdoa Sambil mengingat perkataan pamannya. Hingga ia membuka kedua matanya Dia melihat Pamannya sedang duduk di kursi penonton untuk melihat Akmal bercerita. Oke. Okay. Hello, my name is Akmal. I'm from Harapan Bangsa Junior High School. And today I will tell you a story about the lion and the mouse. Once when a lion The king of the jungle was asleep A little mouse began running up and down on him Haru bercampur bangga dirasakan oleh pamannya Akmal tetap bahagia meskipun ia hanya mendapatkan predikat juara ketiga. Akmal tak bisa berkata-kata lagi setelah impiannya untuk masuk ke SMA favorit akhirnya akan tercapai. Akmal sangat berterima kasih kepada pamannya yang telah mendukungnya hingga sukses seperti saat ini. Boso iku busan bangso Mula dunjungan boso Indonesia sebagai bahasa persatuan Ojo lali karo boso ibu atau boso daerah Klan sinawa boso asing kayak komunikasi karo monco Ojo sampai pupus semangatmu kai sinau bahasa